Gak ada meja tinggi, kandang pun jadi, tambah yang hijau, jadi makin panjang serunya. Ini namanya kualitas mantap, bakal Asik di filmnya. Asik